Bawang hitam, bawang yang secara faktual berwarna hitam, bukan spesies baru dari bawang-bawangan, bukan pula hasil dari rekayasa genetika. Bawang hitam adalah bawang hasil olahan, olahan bawang putih. Bawang putih dituakan tanpa proses fermentasi atau tidak ditambahkan bahan-bahan lain, Bawang putih hanya didiamkan selama 40 hingga 90 hari pada suhu sekitar 70 hingga 80 derajat celcius dengan kelembapan 80 hingga 90 Proses alami dari pembuatan bawang hitam menghasilkan formulasi kimia yang membuat bawang putih berubah menjadi hitam. Rasa yang dihasilkan pun berubah. Bawang hitam memiliki rasa sedikit manis, gurih, serta tekstur seperti jeli. Yang paling penting dari bawang hitam ini adalah manfaatnya bagi tubuh manusia. Konon katanya, mengkonsumsi bawang hitam secara rutin bisa mencegah naiknya gula darah dan kolesterol.